Oke, okay, jumpa lagi bersama kami Kali ini Cara memasak Ikan emas Ini ikan emasnya Agak besar-besar ya Jadi kita buat dulu di pinggir-pinggirnya Bumbunya Biar agak rata ya Oke, okay, kawan-kawan Ini ikan ini Buat untuk pesta ya Atau pernikahan Let me love you, love love shorty, u pride, Terus channel ini dengan bantu subscribe atau like, komen, share. Oke, terima kasih, semuanya. Jua juah